Analisa minyak tanggal 16 Maret tahun 2022, reli bearish minyak bumi terhenti pada level support 93.67. Saat ini pergerakan harga minyak mentah masih berada di kisaran 97.17 setelah sebelumnya berhasil berada di level tertingginya di kisaran 130 USD d/barel. Saat di support kunci minyak bumi berada di kisaran 93.67 di mana pecahnya level tersebut berpotensi memicu pergerakan bearish lanjutan menuju support selanjutnya di kisaran 88.67 sampai 85.76 hal tersebut juga diperkuat oleh indikator stochastik yang saat ini sudah berada di area overbought